Guys, hmm, ini makanan yang barusan kita pesen. Makan yang kenyang. Daging bebek, bebek, sambal penyet. Wah, suka banget, suka, -suka banget namanya bebek. Ini. Channel fitri ada Oke sekarang aku sedang berada di Taipei Main Station dan sekarang aku sedang berada di ini ya Toko Indo Arema yaitu uh, menyediakan berbagai masakan khas nusantara khas Jawa ya masakan Indonesia yang membuat kita selalu kangen dengan keluarga kita di Indonesia di sini lengkap banget Oke Halo guys walaupun hari biasa ya ternyata buka juga sih tuh oh guys hmm, okay, men ini menunya ya Yang ingin tahu warung indo di taiwan seperti ini ya jadi tuh dibutuhkan tenaga kerja wanita karena Guys, guys, kita kita coba ini ya. Kita coba makan dalam yuk. Halo. Jadi walaupun hari biasa di sini juga tetap buka. Ada apa aja menunya Kita lihat sana ya. Halo. Halo, halo. Guys, ini loh warung Indonesia yang ada di Taiwan. Jadi gitu tuh walaupun di sini ada pientang atau apa tetap aja ya selalu pengen makan khas Indonesia yes, ya siapa yang mau nih ada sayur nangka ada ati ampela opor sayur singkong. Ini babat ya, babat. Tendang-rendang gitu ya. Aku, wah, di sini juga ada ayam, ada ikan, embakar. Kamu geprek apa ini? Ada ayam bakar apa gitu mungkin? mau oh guys. Ada sambal kacang, lalaban, ketinggalan ya kerupuk. Sekarang kita mau makan dulu. Habis makan, aku mau lanjut lagi ke hualien, guys. Oh, perjalanan cukup jauh dari Taipei Hualien. Sekarang aku bawa ke Taipei, dan nanti ke Hualien lagi. Aku gak apa-apa, demi ketemu saudara, kakak aku, dan adek aku. Jadi, aku rela pergi keliling seharian. Wah, makan sama apa nih jengko. sama jengko ya yes, sebelum kalian nonton video ini jangan lupa subscribe dulu dan like comment and share di media sosial kalian Oke okay? tetap stay tune di channel YouTube Fitri Helen vlogger Taiwan guys Oke okay, selama saya di Taiwan saya bakalan ngevlog apa saja yang ada di Taiwan ya termasuk makanan khas Taiwan ataupun uh, di warung Indonesia biasa bukan hari libur kalau hari libur tuh rame banget kalau hari biasa mungkin yang datang uh, pekerja ini ya yang di pabrik yang memang deket juga sekitaran sinilah dan ternyata hari biasa juga di warung indo ini masih tetap buka walaupun sebagian yang lain itu tutup oke oh, pokoknya sangat direkomendasikan banget kayak sini toko indo arema ada di lantai diwan ya Di mana mau di luar? Apa di sini, San? Di sini ya, gak apa-apa. sama -apa, aja, nah ya. hmm. ya, di sini toko Indo Arema tuh ada di di y 28 ya, yes. Ini kalian jangan khawatir, di sini juga menyediakan berbagai makanan khas Jawa. Indonesia kuliner, Indonesia Nusantara yang pastinya kita tuh selalu bikin kangen ya. Kita pengen makan apa? Tempatnya juga luas, rapi, bersih, bikin betah, full musik. Oh, <tuh>, jadi di sini sama ya. Sekarang, sekarang hari Senin. Hmm. Nah, aku di sini bareng saudara-saudara aku, guys. Ini ada adik aku. Aku jemput dia di Walian dan ada kakak aku yang di Bancao. Kita bertiga ya. Kita okay. <gita> tiga saudara kandung. <gita> okay. guys. Eh, itu gak beri, kan? gak Apa nggak apa-apa? aku nanti apa-apa pakai pakai ya eh, apa? ya? itu apa nah, emangnya banyak tah oh nasi. kamunya ngambil ya Oh ya udah nggak usah soalnya itu ya udah ngambil nasi sendiri sekarang kita waktunya mau makan dulu guys ya karena kita capek juga udah keliling-keliling udah foto-foto Thank you yang udah nemenin aku dari oh, pagi seki. sampai sekarang. Hello, hmm? <laughs> mau makan apa nih? Apa? Makan, nih mereka beko. udah pesen, beko. tinggal nunggu pesenan aku bebek, bebek itu ya. Coba apa namanya itu? bebek pengin terlalu di jengkol ini ini siapa yang jengkol kok dikit banget nasinya tuh Ben emang nggak lapar bis keju gitu. nah, udah dateng guys wow bebeknya aduh aku tuh capek banget nasi di dimana di aja cuci tangan belum mana cuci tangan semuanya ya, ya, ya. boleh boleh lah cuci tangan oh, ada oh, hmm, ini tuh ngukot banget ya perjalanan 3 jam ke... kamu 3 jam, aku 6 jam loh <laughs> ini kan dibalik lagi ke eh, pulang jam berapa kita? nanti mbak besok ke, langsung ke ini san ke bancao san tuh hmm. disana juga sama guys gede banget ya banyak tuh, luas banget kalau hari libur pokoknya rame banget ini anak-anak Indonesia yang pada libur kerja ini semenjak ada virus aku tuh gak pernah ambil libur lagi padahal sebelumnya setiap bulan pasti aku libur sampai ke Taichung ke Yilan ke belum sempet ya ke Kaohsiung soalnya jauh <laughs> Padahal kangen di sana oh, oke okay guys nah kita makan dulu Terima kasih ya yang udah nemenin dari pagi hingga sekarang jangan bosen-bosen makanan yang barusan kita pesen makan yang kenyang daging bebek bebek sambal penyet wah suka banget tuh suka suka banget namanya bebek ini tuh ada tempe sambalnya tuh sambal hijau makan langsung ini Ma nah, aku sih jinnah izin foto hmm. kita minum di biasa ya dimanapun dan makan apapun selalu sediakan teh botol bukan teh gelas ini kan di botol <tuk> jadi namanya teh botol tapi kalau di gelas namanya teh gelas oke satu aja nih udah makasih ya ini sen orang mau makan nih. Tapi kayaknya langsung yang baik kalau kayaknya kita ke taman di Jakarta. HP Mama ora aktif. Mama siapa? Kamu lihat apa siapa sih? Somi aku. Bebek pedas banget, kulitnya ya, mau, ya, ya, mau, nih. kita dibikin happy ya karena kita enggak setiap bulan libur. Dari ini sudah udah apa ya? Kita udah bertepung banget kita berikanlah. ya di, bukan di waktu orang-orang yang pada libur gitu. umum ok. Ini hari Senin. Hari Seninnya hari libur orang kerja. Terima ya, kasih banyak ya semuanya.